Yeah. yeah. ya, karena kain itu, kau ini di sini lokasi nama boleh jarak dari Oelokase, perkepungan Oelokase cuma 100 meter. tempat ini merupakan uh, wisata alam, alam yang akan mendukung kembali wisata budaya yang akan dibangun di Oelokase. Dan uh, air terjun ini merupakan salah satu pendukung buat wisata budaya yang akan dikembangkan nanti. Uh, selamat menikmati. Mau cari Oelokase, mau cari Kituacene, di tunai juga ada air kerucunya. Silahkan saksikan. Terima kasih.